Hidup yang sederhana Aku jalani hidup ini dengan cukup sederhana Hidup yang tak akan terbang karena pujian Dan tak akan terjatuh karena hinaan Hidup sederhana adalah kenikmatan luar biasa Tak perlu standar atas maupun bawah Karena sederhana mengajarkan sahaja Seperti senja yang memberikan cahaya jingga Tak gelap Tak juga terang, cahaya sederhana yang dirindukan para penikmat suasananya. Aku memang suka menyepi dalam sebuah sudut di ruang hati, memikirkan mimpi yang kubangun dengan sebuah arti dari waktu yang tak bisa sekali saja untuk berhenti, karena aku ingin sejenak tak merasa rugi kehilangan waktu yang tak bisa kurebut kembali. Ketika pikirku kehilangan sejenak kesederhanaannya sisir saja rambutku dengan jemari ke belakang kepala Lalu aku kembali tersenyum dan memejam Menyesal tentang sesuatu yang harusnya letakkan di genggaman Tapi kuletakkan di hati Dan menempatkan sesuatu yang harusnya di hati Tapi kuletakkan di kepala Aku tak pernah memaksakan diri Karena sejauh yang pernah aku lakukan adalah sebuah ketulusan Kalimat yang selalu aku tulis di dinding hati. Perjuangan itu tak butuh balasan, bahkan sekedar terima kasih. Allahlah yang akan memberikan balasan atas segala apa yang kita lakukan. Bagiku menangis itu hanya karena dosa dan bahagia, bukan meratapi hinaan atau semua pandangan manusia. Jika ke tanganku Tak sanggup menjangkau semua Aku bisa menyatukan pinggiran telapak tanganku untuk mendoa pada yang maha kuasa Maafkan dan lupakan jika seseorang bersalah kepada dirimu Karena bisa jadi apa yang ia lakukan bukan kesalahan bagi dirinya Itu hanya persepsi dari sudut pandang kita Sebuah pelajaran awal yang dulu pernah kulatih dalam hidupku saat aku tak menerima sebuah perbedaan Bahwa kita terlahir berbeda dan menjalani kehidupan yang tak sama Jika seseorang tak bisa melakukan apa yang bisa kau lakukan Ia bukan bersalah Ia hanya memandang dan menjalani hidup dengan cara yang berbeda Dan jika kau tak bisa melakukan apa yang orang lain lakukan Fokus saja dengan apa yang sedang kau jalani seperti seorang ibu yang belanja ke pasar dengan uang ala kadar. Fokus dan tuntaskan. Tak ada yang lebih baik dan tak ada yang lebih nikmat antara bakwan restoran atau bakwan warung kopi pinggir jalan. Begitu juga dengan hidup. Tak perlu menyalahkan dan membenarkan sebuah persepsi. Lakukan saja tanpa penyesalan. Nasihati dengan kebenaran.